Baiklah anak-anakku, tombol yang selanjutnya adalah tombol absensi. Di mana apabila kalian masuk ke dalam semua kelas di dalam aplikasi e-learning ini, kalian wajib masuk ke dalam tombol absensi untuk melakukan absen. Seperti ini adalah tampilan tombol absensi kalian. Di mana tanggal 1 kalian tidak masuk. Kemudian tanggal 22 kalian hadir dan konfirmasi kehadiran pada pukul 225646. Anak-anakku sekalian, tombol hadir ini direkap secara otomatis oleh sistem di mana apabila Kalian sudah login ke dalam aplikasi e-learning maka sistem akan secara langsung atau secara otomatis memberikan status hadir untuk kalian di dalam aplikasi e-learning atau di dalam kelas yang telah kalian masuki oleh karena itu untuk menentukan kalian hadir atau tidaknya di dalam kelas, kalian harus atau wajib login setiap hari belajar dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Agar status kalian di dalam e-learning statusnya adalah hadir. Tombol hadir akan diperlihatkan dengan notifikasi tulisan hadir berikut ini. Dan apabila tombol tidak hadir akan diperlihatkan dengan notifikasi strip-strip kosong seperti ini Sekian mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh